berniat memiliki sebuah mobil yang nyaman dan aman akan tetapi kebalikannya memiliki mobil yang menyeramkan jauh dari kesan nyaman dan aman halo guys aku mau cerita tentang sebuah kisah yang sayang jika dilewatkan karena bisa membuat Anda dak, dik, duk. bahkan bulu kudu kalian bisa berdiri kisah ini merupakan kisah nyata yang, meng yang mengalami kejadian ini adalah teman saya sendiri Simak terus videonya sampai habis Dan bagaimana kelanjutan ceritanya Agar kalian lebih paham Aku akan berperan sebagai temanku Untuk itu subscribe channel ini Agar kalian menjadi orang pertama Yang melihat video terbaru dari channel ini Langsung saja ke ceritanya Pada tahun 2000 Aku memutuskan untuk membeli sebuah mobil Dikarenakan Tempat kerjaku yang jauh sekitar 30 km Tak heran Dengan mobil rasa jauh pun tak masalah panas hujan siap diterjang jika memakai mobil pada waktu itu mobil minibus menjadi pilihan singkat cerita satu bulan memakai mobil itu muncul hal-hal yang membuat bulu kuduku merinding setiap malam Jumat Di mobil tersebut ada yang aneh Pertama Ada bau bunga melati Padahal Pewangi di mobil itu bukan Bunga melati Kedua Seperti ada orang di dalam mobil Entah perasaanku atau emang ada yang menumpang di belakangku mudi, pas di belakangku. Ketiga, terkadang ada suara aneh yang terlintas di telinga. Tangisan. Minta tolong bahkan ketawa dan yang paling membuatku tercengang teman kantorku pernah melihat mobilku bergoyang pas lagi di parkiran awalnya aku gak percaya tanpa sengaja aku melihat dengan mata kepalaku sendiri di saat itu, aku yang lembur, ada barang yang tertinggal di dalam mobil. Pas aku ingin mengambilnya, aku melihat, mobil itu bergerak, seperti ada orang di dalam mobil itu. Yang lagi, Berkurau bercanda di dalam mobil tersebut. Di situ, aku merasa ada yang tak beres dengan mobilku. Kemudian, aku memutuskan untuk mencari tahu siapa pemilik sebelumnya dan... Menanyakan hal ini Saya mencari alamat Yang tertera di STNK Akhirnya Alamat tersebut kutemukan Ternyata Nama yang tertera di STNK Sudah meninggal Yang kutemui anaknya Yang bernama Andi Kemudian, Andi menceritakan riwayat mobil itu. Mobil itu dibeli ayahnya, baru dari dealer. Awalnya gak ada masalah yang aneh-aneh. malapetaka terjadi pas malam Jumat. Mobil yang dikemudikan ayah Andi, menabrak sepasang pasutri yang mengendarai sepeda ontel. Di situ korban mengalami luka yang sangat parah, terutama sang suami yang kritis, sementara sang istri masih sadar dan Terus menangis Ayah Andi kala itu membawa korban yang ditabraknya Ke rumah sakit dengan mobilnya Sepanjang perjalanan Sang istriga henti-hentinya menangis Darah yang bercucuran tumpah ruah dalam mobil. Ayah Andi yang panik, membawa mobil dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian, mobil tersebut menabrak pohon yang sangat besar. Benar saja, ketiga orang yang ada dalam mobil tersebut Meninggal. Sungguh tragis. Tiga nyawa melayang. Ini yang membuat mobil tersebut menjadi mistis. Jika sudah malam Jumat. Mengetahui hal tersebut. Aku jadi berpikir. Untuk menjual kembali mobil itu. Hingga saat ini. Mobil itu sering berpindah tangan. Semoga saja tidak memakan korban lagi. Amin. Pesan atau hikmah yang ada. Yang bisa diambil dari cerita ini adalah berhati-hatilah jika hendak membeli mobil bekas karena penampilan tidak menjamin kenyamanan semoga kalian bisa membeli mobil baru amin ya robbal alamin demikian cerita singkat semoga anda terhibur dan niat saya menghibur. Sampai jumpa di cerita-cerita lainnya. Salam dadidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.